Oke okay, kawan-kawan, ini adalah perjalanan arenis yang season ketiga ya. Season ketiga di daerah, mana ini tuh? Pasir Jengkol. Di daerah Pasir Jengkol. Kampung Ya, sekarang itu kita akan lipu. Uh, <laughs> akan membuat perkebunan yang ke... Dua, setelah kemarin di ceklet Dan sekarang di pasir jengkol uh, Mungkin perjalanan ini lumayan sangat meripukan karena, <tuk> karena perjalanan yang lumayan jalannya yang sungguh terjal Kami sekarang udah berbekal Udah berbekal makanan Dua tiga hari Dukingga hari, Dukingga hari. Di, di lokasi ini Kita akan membuat Sebuah gubuk Untuk tempat istirahat Yang insya Allah Kita sambil menanam juga Mungkin ada komentar dari kawan-kawan Rekan-rekan yang di belakang saya ada. Udah ya, saya lalu. Turun nyak. Kalau orang kota kesini sini, oh. Ada yang mau nah. komentar. Mau ke mana? Mana giru? Mau Nah, sekitar itu itu adalah pertanian, sawah, ladang milik <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> milik masyarakat sekitar Nah sekarang kita akan menuju ke arah sana karena di posisinya di sebelah sana perkebunan kita itu mungkin jaraknya ada 2 km lagi ya, ya 2 km lagi ke lokasi makanya ini lumayan rada melelahkan perjalanan ini